lakukan audit itu adalah berdasarkan data LKPS yang ada di sejarahnya, yeah. Ada Data itu yang akan kami evaluasi dan tujuannya apa? Setiap prodi dan pimpinan fakultas sampai universitas dapat memantau termasuk kami itu dapat memantau kinerja setiap prodi. Karena nanti di situ nilainya sudah otomatis keluar, bapak ibu. Kami sudah memberikan bahwa di situ nilainya langsung akan keluar jadi kalau misalnya eh, jumlah dosen, misalnya dosen dengan eh, apa, jumlah dosen DTPS sekian yang memiliki kepangkatan lektor kepala ada sekian, lektor sekian, guru besar sekian itu langsung nilainya muncul, misalnya nilainya cuma 3,25 nah berarti Bapak Ibu harus optimalkan, isikan DTPS dengan orang-orang yang memiliki kepangkatan lebih tinggi jadi itu butuh strategi untuk merata begitu Bapak Ibu sehingga dengan harapan begitu ya, nanti secara periodik Bapak Ibu harus mengisi nanti. Jadi kalau ada perubahan data silahkan di update, perubahan data di update. Sehingga nanti Bapak Ibu pada saat kita mengajukan akreditasi, kapanpun itu Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi repot untuk e, bikin panitia gitu ya. Karena sistem akreditasi sekarang itu sudah gak bisa lagi seperti dulu, seperti orang punya hajatan. Jadi kalau mau akreditasi, bikin panitia, di perubahan kerja, gitu ya rame-rame, sudah selesai, selesai akreditasi, kubarkan panitia, istirahat dulu lagi, gitu ya Sekarang gak bisa lagi, Bapak Ibu Karena aktivitas yang kita bangun adalah budaya mutu, itu harus kita lakukan secara periode Dan itu kita gak akan bisa menceritakan, kita gak akan, karena yang dihitung adalah otak, luaran kalau kita tidak melakukan apa-apa luaran tidak akan bisa kita ciptakan dalam waktu satu semester ini, gitu ya. Makanya itu harus baik desain semua bapak ibu. Itulah harapan kami ke depan supaya bahwa seluruh prodi yang ada di kelas seperti ini semuanya siap untuk diakreditasi setiap saat, gitu ya. Jadi nanti kami pun, mohon maaf nanti kemungkinan juga e, kalau dalam pantauan kami, misalnya. S3, apa ini ilmu administrasi? Saya lihat LKPS-nya sudah bagus buat nilainya bisa apa memenuhi untuk umum. Maka kita nggak perlu lagi nunggu 4 tahun, 5 tahun, Bapak Ibu nggak perlu mau lima 5 tahun. Mungkin saya akan minta Kaprodi setelah 2 tahun, turun, tabungnya minta untuk segera melakukan reakreditasi. Karena apa? Datanya sudah bagus, sudah penuh, dan nilainya 4 dan apa? Salah satu untuk unggulnya ke nanti kalau si jamu itu sudah terisi bapak ibu untuk data lkps bapak ibu nggak perlu lagi mengisi lkps itu di generate turun keluarnya keluar apa itu namanya excelnya itu bapak ibu termasuk eh, apa dokumen evaluasi dirinya terjadi bapak ibu tapi memang untuk memulai itu agak berat jadi pohon supportnya bapak ibu sekalian dan saya ini terima kasih banyak ini pak Dekar dengan seluruh pimpinan di fisip yang apa sudah memfasilitasi Prodi-nya untuk uh, apa, uh, apa ya, uh, aktif mengikuti program pengembangan yang kita lakukan Bapak-Ibu Tujuan kami tidak lain dan tidak bukan Sebenarnya nanti kami itu kepingin Prodi itu juga nggak berat Fakultas juga nggak berat Karena semuanya kita lakukan secara periode Nah, Bapak-Ibu Kemudian yang berwarna kuning ini habisnya 2024 Bapak-Ibu 2024 termasuk ini ada ilmu administrasi ini Sebenarnya Desember 2023, artinya S2 ilmu administrasi kemarin nggak urus pantau ya? Nggak urus pantau nanti kita tunjukkan Nggak urus pantau nya itu gimana? Itu termasuk tugas kami juga Bapak Ibu Kami sekarang saya sudah minta Mas Monsi untuk Kemarin Mas Monsi mau dibuatkan apa itu namanya e, Sistem pantau juga Yang isinya adalah sistem pantau seperti yang ada di Bank PT yang apa yang dikirim kepada bapak ibu kemarin itu supaya apa? nanti biar langsung keluar otomatis Bu bisa dikirim di, di bawahnya sebentar nah, jadi. Nah, kami nanti akan akan dikeluarkan jadi nanti data Prodi itu akan keluar muncul misalnya poin nomor 1 itu kalau di pemantauan terpenuhi apa tidak jadi nanti akan muncul terpenuhi muncul tidak terpenuhi itu kemarin sudah dibuatkan bapak ibu. ini salah satu cara upaya kami untuk uh, memantau sejauh mungkin supaya uh, di prodi itu juga nggak berat. karena saya tahu betul apa tanggung jawab prodi itu berat luar biasa gitu ya. tapi kalau disupport bersama-sama, disupport oleh pimpinan, disupport oleh dosen, insya Allah itu tidak akan berat. makanya nanti uh, kami juga menghimbau supaya bapak ibu bisa mengisi data profil yang ada di sejauh. Karena data profil itu Bapak Ibu nanti kalau teman-teman mau ngisi akreditasi Cuma ambil panggil namanya aja Pak Joko, itu keluar teman Pak Joko klik semua data Pak Joko langsung masuk ke Excel Jadi teman-teman Prodi nggak perlu lagi kejar-kejar cari Pak Joko kemana, Pak dokumennya mana gitu ya itu, itu sudah bisa dilakukan Bapak Ibu, monggo dioptimalkan nanti mungkin dengan bantuan dari teman-teman KPM Itu nanti bisa mengoptimalkan eh, itu so, nanti kalau misalnya nganggur-nganggur oh Bapak Ibu habis makan pagi, siang gitu ya buka si jamu, isi profile saya yakin Bapak Ibu uh, dan itu akan meringankan Bapak Ibu karena pas semua dokumen pendukungnya Bapak Ibu langsung upload di situ. sehingga nanti pada saat kita divisitasi pun kami sudah menyediakan tempat semua data yang dibutuhkan dalam visitasi itu akan dibuat tempat sendiri dan yang itu nanti apa, rumahnya bisa kita berikan kepada asesor untuk dilihat jadi sekarang ini kan kita masih sering lari-lari ya Bapak Ibu ya Jadi, apa, sertifikasi dosen, siapa yang punya sertifikasi? Karena kita masih kurang, masih kejar-kejar Bahkan saya dulu tuh sampai jemput ke rumahnya dosennya Pak Aduh sorry ya saya gak sempat nyari Ayuh sudah saya bantu mencarikan sama sakin papanya Mudah-mudahan berikutnya tidak terjadi demikian lagi Kemudian Ini yang kuning lagi Ilmu administrasi niaga itu dapat B, 12 November yang berarti di bulan Mei itu harus sudah upload Memang Bapak Ibu di Ban PT itu tidak mencarangkan 6 bulan sebelum masa waktu akreditasi berakhir itu harus upload Tapi kami menyusun supaya, karena kalau dilang semua harus sudah upload sebelum 6 bulan habis Sehingga itu juga akan kami berlakukan kepada semua prodi yang baik itu di bawah bank atau bank bahwa upload dokumen itu harus 6 bulan sebelum masa akreditasinya berakhir supaya tidak terlalu beresiko Bapak Ibu ya sekarang sih masih aman kalau di bank karena sudah peraturannya nggak tidak mengikat sehingga kalau kita sudah upload kalau masa waktunya habis kita belum turun kita akan diberikan surat perpanjangan eh, akreditasi sampai nanti E, ketetapan akreditasinya turun, baru dicabut gitu ya. perpanjangan sementara itu masih terjadi di ANPT, walaupun kurang dari apa lebih dari 6 bulan. Tapi kita atur bahwa semua harus sudah upload kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk yang ini Bapak Ibu, D3 berpajakan itu 9 Oktober 2024, jadi masih supaya ini tetap dipantau dan bukan berarti kalau masih Oktober 2024 kita sekarang enggak nggak melakukan apa-apa gitu ya terhadap data dokumen jadi nanti kami wajibkan semua Prodi sudah harus mengisi data LKTS yang ada di sejarah monggo sambil uh, apa, uh, ada waktu mungkin bisa minta tolong mahasiswa untuk mengisikan Bapak Ibu Gini, nanti tinggal dibuka, nanti Kak Prodi kan sudah punya akses sama jadi sudah bisa dicicil jadi Bapak Ibu kemudian yang lain masih 2025-2025 sehingga kalau data itu sekarang sudah continue kita isikan, insya Allah nanti bapak ibu pada saat akreditasi semua data sudah tertata, jadi sudah nggak pusing lagi untuk menyiapkan akreditasi. Apa dokumen uh, akreditasi yang um, Mungkin kembali lagi di Banjar. Bapak ibu nanti monggo lagi kita santai aja, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan monggo bisa langsung dipotong aja dalam anjir Sehingga Dampak di dalamnya itu Bapak Ibu tujuh standar dengan 9 kriteria itu Itu sudah berbeda Jadi secara kontennya itu berbeda Karena apa? penguatan pada Outcome bisnis. jadi satu Kalau kita bicara tentang nah Ini Bapak Ibu Apa yang membedakan Ini kalau saya sedikit memberikan gambaran Apa yang membedakan 7 standar Dengan uh, 9 kriteria ini Bapak Ibu IAPS paling tidak menunjukkan ada enam perubahan mendasar yang harus kita pahami bersama-sama Satu, perubahan tanggung jawab Bapak Ibu Kalau dulu, pengusul itu adalah program studi ya. Jadi kalau dulu kita mengenal Bapak Ibu sendiri-sendiri ya, ada eh, apa, dokumen apa Dulu kalau di Justadar saya sampai lupa apa dulu namanya, borang O, oh, borang A borang A ya namanya borang A, borang B, evaluasi diri borang A itu punya program studi nilainya, bobotnya 75% itu nilai diambilkan dari borang A borang B itu punya institusi, pengelola itu diambil 15% sementara evaluasi diri itu cuma diambil 10% Makanya pada saat tujuh standar, itu evaluasi diri itu sebagai pelengkap penderitaan. Biasanya itu hanya dikerjakan oleh tim task force. Itu setelah semua selesai, baru ngisi evaluasi diri. Dan isinya evaluasi diri itu bukan evaluasi diri, rangkungan gitu ya. Kadang-kadang itu, bahkan makanya Bapak Ibu kemarin banyak eh, apa eh, ada berapa ratus prodi yang kena Plagiasi, tidak plagiasi itu di LED sama BP itu yang di yang dicek itu LED karena mereka tahu LED itu pelengkap penderitaan jadi nggak ada yang fokus ke sana semua larinya ke prodi sehingga tanggung jawab prodi, prodi bekerja sendiri kemudian apa fakultas bekerja sendiri makanya kadang-kadang kalau digagukan nyambung kalau digadu tuh nggak nyambung. Oh, jadi kalau digantungkan tuh nggak nyambung Nah sekarang Bapak Ibu Ini adalah tanggung jawab pengusul itu Ada di UPPS Unit Pengelola Program Studi Ya, Kenapa UPPS UPPS itu siapa UPPS itu kalau di universitas Dia ada di fakultas atau di departemen. Kalau di tempat kita UPPS itu ada di fakultas ya. Kemudian kalau di Politeknik UPPS itu ada di Direktur di jajaran direktur, ya, direktur. Kalau di sekolah tinggi, ya Di sekolah pengelola sekolah tingginya, sehingga Bapak Ibu, peran UPPS ini adalah sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang visi, misi, tata kelola, tata pamuk, ya, kebijakan penerimaan, mahasiswa, kebijakan pengelolaan SDM. Kemudian bicara tentang apa itu namanya e, keuangan, sarpras, semua yang punya siapa? UPPS, Prodi lupa punya akses untuk nggak punya, punya kekuatan untuk bisa mengendalikan dan membuat kebijakan berkaitan dengan komponen-komponen itu. Sehingga disinilah Bapak Ibu peran program fakultas itu sangat besar dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kita juga tidak akan bisa bilang bahwa oh ini ini punyanya fakultas prodi tidak usah juga tidak. Oh ini punyanya prodi fakultas tidak tidak bisa mereka harus jadi satu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang visi. Visi yang kita ceritakan benar visinya fakultas itu merupakan turunan dari visi universitas. Benar nggak visinya fakultas itu bisa memayungi visinya prodi? Ya, jadi saling terkait Bapak Ibu Bagaimana bentuk kebijakan yang dibuat oleh fakultas Agar supaya prodi itu mampu mengembangkan Prodinya dengan baik Supaya menjadi prodi yang unggul Maka disitulah kebijakan-kebijakan fakultas harus kita tuangkan di dalam evaluasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah pergeseran paradigma Bapak Ibu Input proses bis ke output outcome bis jadi kalau dulu 7 standar itu adalah uh, masih bicara input dan waktu Jadi kalau mahasiswa aja Bapak Ibu, berapa jumlah mahasiswa yang masuk gitu ya Berapa jumlah mahasiswa yang keluar Berapa kesuksesan itu dilihat dari IPK Ya jadi kalau misalnya lulusannya IPK nya 3,75 atau 3,5 Pokoknya 3 ke atas, 9 sudah maksimal. 4 Artinya itu karena melihat banyak waktu tapi kalau sekarang itu tidak menjadi ukuran utama yang dilihat adalah outcome -nya. Lulusan kita itu mampu bekerja di perusahaan multinasional berapa persen? Di pemerintahan berapa persen? Kemudian menjadi wirausaha. Wirausaha juga masih dibagi Bapak Ibu. Wirausaha berizin berapa persen? Wira usaha tidak berizin itu menunjukkan kompetitifnya lulusan kita, yeah. sehingga yang dihitung itu adalah seperti itu. Kalau dosen, dosen dulu kalau kita bicara uh, penelitian, berapa banyak penelitian yang bisa dihasilkan oleh dosen, kemudian publikasi di mana sekarang larinya ke dia, publishnya pada jumlah apa, dan disitasi ibu. Makanya nanti. Uh, Umum saya ingat juga, sharing di Bapak-Ibu uh, Diingatkan atau diwajibkan Bimbingan Bapak-Ibu itu supaya mensitasi Wajib Bapak-Ibu, dibuat wajib maaf, maaf, maaf, maaf. Jadi mahasiswa itu wajib mensitasi risetnya dosen pembimbing atau dosen yang lain Jadi Bapak-Ibu kalau punya, uh, punya, apa? punya banyak tulisan bagaimana naja minimal tiga riset saya, harus disitasi gitu Jadi itu meningkatkan e, di samping dosen apa, e, meningkatkan, meningkatkan dosen juga nanti larinya ke universitas gitu ya. Jadi mau ibu itu itu salah satu contoh gitu. salah satu contoh e, paradigma dari input proses base ke output outcome base. Kemudian. Jadi perubahan tugas pengusul Jadi mengisi borang ke melakukan FDIR terkait dengan pengembangan UPPS dan PS Jadi dulu Prodi sendiri, fakultas sendiri sekarang pengusulnya adalah fakultas UPPS Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengisi data Excel yang bagian depan itu pengusul itu diisi pengusulnya fakultas Bukan Prodi, pengusulnya Fakultas Kemudian ada perubahan, tugas kasusnya, pergeseran nah, ini tadi Bapak Ibu, sebenarnya dari tujuh standar menuju 9 kriteria itu adalah Yang dipotret itu adalah perjalanan, proses dari seluruh aktivitas hingga menghasilkan satu luaran tertentu, itu yang diproses adalah yang diperhatikan adalah perjalanan yang begitu makanya kalau saya bilang eh, akreditasi sembilan kriteria tidak lagi bisa kita kerjakan seperti dulu kita bicara tujuh setan ya. sehingga nanti begini Bapak Ibu eh, ini salah satu upaya kami juga besok itu nanti siap-siap prodi juga akan kami undang jadi Pak Benny dan teman-teman eh, sekolah prodi Pak jadi Bapak Ibu Siap <laughs> dibayarin kan <laughs> Jadi besok ini uh, 27-28 kami akan Kepuluhkan ya. Kemudian satu dan 2 Itu sekolah KOPRODI 3 lima kami akan Apa ini Memberikan Pelatihan kepada E, calon pendamping akreditasi dan ibu itu harus kami upgrade terus Bapak Ibu Supaya nanti sewaktu-waktu e, prodi itu dengan korban kurban yang ada selalu ada pendampingnya Jadi monggo Bapak Ibu Jaya berkaitan dengan kurikulum, mau akreditasi Bapak Ibu sudah harus ada pendamping dari lp 3 m Tinggal mengajukan saja yeah. gunakan indikator penilaian yang ada di akreditasi ya jadi kalau seperti LKPS nanti LKPS itu ada beberapa poin yang misalnya begini Bapak Ibu, rekognisi nah, rekognisi rekognisi itu nanti Bapak Ibu ada lima hal yang bisa dimasukkan di dalam rekognisi satu dosen sebagai keynote atau invite speaker nah itu kalau kita nggak mem apa, me merencanakan maka kita akan kekurangan poin di situ sehingga kalau itu menjadikan itu menjadi bagian dari penilaian sehingga nanti baik itu PPS atau fakultas bisa merencanakan melalui kerjasama mungkin saling tukar menemukan gitu ya oh kita diundang sebagai keynote atau invet speaker di yang di sana kita tukar ke sini sehingga poin itu bisa kita cukupi gitu bapak ibu kemudian dosen sebagai staf ahli. Nah ini kalau orang fisik itu kan banyak sekali jadi konsultan ya. Nah itu kalau memang itu semuanya harus dilembagakan bapak ibu akan jauh lebih bagus ya. Jadi melalui sistem kerjasama itu, mungkin bapak ibu bisa, misalnya dengan Pemda nah, ada staf ahli, baik itu dari apa administrasi publik, administrasi apa negara ya kok publik, administrasi negara itu kan banyak dibutuhkan di bangunan itu jadi salah satu poin juga kemudian dosen sebagai uh, apa ini editor atau reviewer nasional yang reputable atau internasional yang bereputasi. nah itu juga bisa join gitu ya dengan kita sebagai mitra besar sih, dengan beberapa perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri nah itu bisa kita rencanakan di awal, Bapak-Ibu Oke, okay. itu salah satu uh, Yang harus dipersiapkan oleh Baik itu oleh pengalaman maupun program studi Oke Ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Tidak ada ya Lanjut aja dulu Oke okay. okay. Oleh karena ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan melalui IAPS 3.0 atau tujuh standar dengan IAPS 4.0 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permen Dikbud Nomor 5 Tahun 20 dan Peraturan Bappelit Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi atau ISK. Jadi A itu berbeda dengan Unggul, Ibu B itu berbeda dengan baik sekali, yeah. makanya untuk menuju ke sana itu nanti ada beberapa poin penilaian. Penilaiannya nggak banyak bapak ibu, tapi menjadi bagian dari dokumen akreditasi kita. Jadi yang dinilai itu hanya sekitar 10-11 poin ya kalau nggak salah 11 poin saja. Jadi berkaitan dengan dosen DTPS, berkaitan dengan uh, apa, jumlah dosen yang doktor, jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional atau kepala lektor Guru besar, kalau itu tergantung sepertinya dengan ya, Kemudian, berkaitan dengan sistem pendidikan, apa kurikulum? Karena prodi menguatkannya pada kurikulum. Kemudian, penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu yang diterapkan di universitas itu sudah kami bagi dengan teman-teman. Bapak Ibu bisa cek, uh, pada saat saya mengajukan uh, ISK untuk universitas juga. Moga itu bisa dipelajari bagaimana sistem penjaminan mutu diterapkan di kota kemudian yang berikutnya adalah pelangguan -pelang terhadap SNDT nah ini bapak ibu J. jadi untuk bapak ibu Kaprodi atau yang lain uh, monggo uh, lihat di permen, eh, tanda, peraturan Menteri ya nomor 2 tahun 2020 ya tentang SNDT ya tentang SNDT ya. nah itu monggo bapak ibu itu di dibaca ada 24 standar Delapan standar untuk pendidikan, delapan standar untuk penelitian, delapan standar untuk pengabdian. Itu sudah diatur oleh SNDT. Artinya apa, Bapak Ibu? Dalam menyusun perencanaan nanti, Bapak Ibu harus memberikan target di atas SNDT. SNDT itu mengaturnya minimal waktu itu. Kalau kita menetapkan target sama dengan SNDT, itu kata dalam bahasa itu hanya sesuai ya. kalau sesuai, itu kalau dinilai nilainya itu hanya dua, dengan ring 1 sampai dengan 4 sesuai itu nilainya cuma 2 kalau bapak ibu ingin nilai 3 atau 4 berarti harus pelangkuan pelangkuannya tidak diukur sampai berapa pokoknya semakin jauh, semakin baik saya berjumpul sebenarnya kalau seperti IPK IPK itu diatur di SMPT lurus itu paling tidak IPK nya 2 Nah, berarti nanti di pertemuan akademik bapak ibu bisa ditetapkan bahwa IPK untuk mahasiswa berdasarkan hasil rata-rata selama tiga atau lima tahun terakhir nih bapak ibu analisis urusan kita selama tiga lima tahun terakhir kita bisa tahu rata-ratanya. itu Misalnya, atau tiga itu sebagai bentuk nomor. Orang tua terhadap SMPD nanti ada ada poin tabel yang bisa diisi. Itu nanti di bapak ibu, itu ada dua cara: satu bisa secara kualitatif atau secara kuantitatif. Yeah. Kalau secara kualitatif, itu kualitasnya yang kita tingkatkan. Kayak tadi, teman apa lulusan IPK dua, tapi bapak ibu. Me Mengkagetkan indikatornya tiga, berarti itu bapak ibu sudah bentuk pelakuan Kemudian e masa studi, masa studi S1 itu diatur maksimal tujuh tahun kan di dalam SNDD. Ya, pedoman kita jangan mengatur tujuh tahun. Jadi pedoman kita itu harus mengaturnya di bawah yang kalau maksudnya di atas, kualitasnya di atas tapi kalau karena ini masa kita harus lebih cepat. Kalau kita memang enggak punya mahasiswa yang lulus lebih dari tujuh tahun dan yang sekian persen saja Ya Bapak Ibu bisa menetapkan di bawah itu Artinya apa? Kita juga harus mengawal Bapak Ibu Kalau kita memberikan masa lulus itu yang pendek Mahasiswanya harus dikawal Jangan sampai mahasiswa itu kita persulit lulusnya Kita persulit untuk Justru kita harus memberikan cara dia cepat tanpa mengurangi kualitasnya saya yakin nanti Bapak Ibu bisa mengelola dari kurikulumnya, ya, sistem administrasi yang tidak peluang, mas. sehingga mungkin nanti bisa minta bantuanlah kepada eh, apa penjaminan mutu yang ada di fakultas atau di prodi. Tolong disufi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan eh, selama proses pembimbingan skripsi atau tesis atau disertasi. Kan sekarang Bapak Ibu bisa cek mahasiswa kita itu berapa lama sih rata-rata menyelesaikan masa studinya kita memberi waktu 6 bulan itu mereka kurang dari 6 bulan enggak dan kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan mereka lama itu aja Bapak Ibu jadi monggo. jadi Bapak Ibu perat GPM dan UVM yang ada di fakultas itu Bapak Ibu kalau selama dalam Ada sesuatu yang kurang Monggo Bapak Ibu minta tolong kepada GPM atau UPM untuk melakukan survei gitu ya Apa sih yang menjadi kendala Mau Kalau GPM misalnya merasa kesulitan instrumennya harus apa sih saya kembangkan Bisa berkonsultasi dengan kami yang ada di lp 3 m Kita rumuskan bareng-bareng Karena apa? Karena kalau, kalau, kalau, kalau kita hanya mau me memberitahukan kepada dosen atau kepada yang lain, misalnya pada TNT mau menegur tapi sifatnya kita tidak menggunakan apa eh, hasil yang bisa, bisa bisa dipertanggungjawabkan itu kita kan akan salah bapak ibu tapi kalau itu survei gitu ya, dan surveinya harus memenuhi ya bapak ibu ya secara metodologi jangan nanti masukannya 100 yang disuruh isi lima kita gunakan untuk menjeneralisasi kesimpulannya eh, apa tidak sesuai dengan kenyataan, karena e, apa, sampling yang kita ambil tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kesimpulan Nah itu juga harus diperhatikan nanti KPM dan UPM itu bisa membantu teman-teman seperti itu Karena kasusnya gini Bapak Ibu, kemarin itu waktu yang beberapa kali kita e, visitasi oleh ASI ini Karena nanti ini salah satu di hari bulan April juga akan divisitasi nih, divisitasi untuk FIMBAH Uh, yang terjadi di ASI kemarin itu ternyata salah satu kelemahan kita itu adalah uh, penyelesaian masa studi di beberapa prodi yang sudah divisitasi di ASI kemarin nah, kemudian Bapak Ibu, kita itu ada beberapa prodi yang sudah uh, diberikan surat cinta oleh Bar Kete yang tidak lolos pantau dan rata-rata dari satu ada 4 ya, 4 prodi ya, 4 atau 5 prodi yang sudah dapat surat pangka itu rata-rata kita tidak memenuhi di poin 9 dan 10 ya Bapak Cahaya apa 9 dan 10? 9 itu adalah kelulusan tepat waktu, 10 keberhasilan studi ya, jadi kelulusan tepat waktu itu paling tidak 30% kalau tidak sama itu 30% Artinya apa, Bapak Ibu, kalau S1 yang lulus 4-4 tahun, S2 yang lulus 2 tahun, S3 yang lulus 3 tahun itu di atas 30%. Tetapkan saja Bapak Ibu, tidak sehingga di situ harus ada upaya untuk eh, apa? Eh, ada upaya yang dilakukan oleh prodi, bagaimana caranya agar supaya mahasiswa kita lulus tepat waktu lebih dari 30%. Sementara yang poin 10 itu keberhasilan studi Keberhasilan studi itu Dari semua yang masuk Yang keluar berapa persen? berapa banyak Itu kalau tidak salah sekitar 75 perset. 70 perset atau 75 perset. 70 perset. Minimalnya Artinya apa? Kalau mahasiswa kita masuk 300 orang Itu harus lulus 75 mungkin ya, kalau nggak salah Harus 75 itu bisa kita luruskan Tapi kenyataannya itu di semua yang masuk dari hasil pantauan BATPT Itu di poin 9.10 itu ya kita nggak bisa memenuhi semua Tidak bisa memenuhi itu bisa beberapa cara, eh beberapa hal Bapak Ibu ya e, Kemarin saya yang eh, punya S2 ilmu administrasi Itu saya coba saya cek di data ini Pak Dekan Uh, saya minta tolong Mas Mumsi cek datang sebelum dan sesudah yang dievaluasi oleh bank, Terutama yang sesudahnya, setelah saya cek tidak bisa memenuhi juga Sembilan sepuluh, makanya kemarin langsung saya inikan aja Sebaiknya langsung re aja Karena kita masih B juga itu ya Artinya kalau B itu Bapak Ibu peluang untuk unggul Sembilan sepuluh tadi apa itu? Sembilan itu lulus tepat waktu Pak Sepuluhnya keberhasilan studi jadi kalau harus tepat waktu itu yang pas kalau e, 4 tahun kalau S1. Nah itu kayaknya nanti saya ada, masih ada catatannya nanti ya kita buka bersama-sama. Nah sehingga disitulah Bapak Ibu e, apa karena beberapa hal yang tadi nanti bisa dipenuhi oleh tujuh standar makanya kita harus melakukan konversi untuk mekonversi dari A menuju unggul, B baik sekali kalau C nya otomatis sama ban PT yang C langsung diberi surah untuk peringkat baik ya, jadi memang kalau saya, kalau, saya berkali-kali konsultasi Pak ini gimana gak harus bantu, kalau dapat B aja kalau gak lo sepatu dapat B langsung ajarin supaya unggul ah, nanti Bapak Ibu, makanya nanti e, yang akan melakukan reakreditasi nanti S 2 dua ilmu administrasi KPS-nya ada di mana? Oh, UPIK ya, jadi UPIK nanti kalau uh, coba data LKPS-nya diisi UPIK ya, nanti bisa lah dengan Bu Itri atau dengan saya nanti saya cek dulu LKPS. Kalau itu syarat untuk unggulnya sudah terpenuhi, barulah itu. Dokumen apa untuk LED-nya itu harus kita garap supaya bisa menunjukkan bahwa kita memang betul-betul layak untuk berkumpul gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau ini data yang ada di dokumen akredit apa dokumen ISK nih? tapi ini kita ambilkan dari ee, LKPS nya jadi data ini nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah mengisi ini karena di sejam, saya kebetulan saya lupa sudah ya? Bu baca bisa ya enggak ya? bisa dibantu Pemaca jadi kalau di itu e, ISK nya rumahnya itu sudah ada Bapak Ibu dan itu karena merupakan bagian dari dokumen LKPS lengkap sehingga nanti sebagian dari data LKPS PPS keuntungannya sudah terisi Bapak Ibu Oke Nah coba pelancangnya bisa hmm. Bisa, bapak ibu, jadi di prodi itu nanti pada saat bapak ibu nanti di pilihan itu ada apa? E, nanti pilih aja ITS nanti DC bapak ibu. Untuk tabel yang kembali lagi di situ, nah, nanti untuk tabel ini bapak ibu di tabel ini kalau dosen itu sudah mengisi, bapak ibu tinggal pilih di TPS nya siapa aja di situ, ya. Misalnya Bupanca, jadi DTPS. bu Panca, jadi di TPS, bu Panca sudah mengisi profil, maka saya tinggal ambil bu Panca, saya klik, ini sudah nanti akan terisi semua, kuncinya bu Panca sudah terisi. Adi. Yang lain biasa pagi tadi dimasukkan aja, kan enggak semuanya DTPS. Maaf. Kali -kali di TPS. Kan, di ini sumbernya kalau diisi sijamu di fitur apa? Profil dosen. Uh, profil itu dosen yang mengisi pak, kamu di sijamu di kategori itu ada pak pilihan untuk ISK gitu pak Kinerja Prodi Kinerja Prodi nanti ada pilihan ISK pak Di atas sendiri pak Sampai pak, ketemu ya pak Nanti pak Masih menemukan Masih Masih menemukan Masih Pakai HP aja ya Pakai HP sendiri aja pak Moga Bapak Ibu jadi ini ya ini sebenarnya kami mengulangin lagi, sedikit lagi ini ada DT dan DTPS saya sarankan supaya Bapak Ibu tidak bingung DT dengan DTPS jadi langsung diisi saja DT itu adalah DTPS ya, DT itu adalah DTPS DTPS itu semua dosen yang memiliki kompetensi ilmu itu sama dengan keahlian program studi jadi kalau misalnya Divisi itu ada mata kuliah tentang apa ya, e, apa ya, yang bisa dikaitkan dengan ekonomi, e, bisnis, manajemen bisnis gitu ya, manajemen bisnis. Kalau itu adalah mata kuliah kompetensi intinya yang membangun profil lulusan yang ada di Prodi. Maka kalau saya mengajar manajemen bisnis di Prodi yang ada di Divisi, maka saya bisa disebut sebagai DPTS sehingga seluruh produk keluaran dosen yang kita ambil itu bisa kita gunakan untuk mengisi uh, luaran, capaian luaran tridarmanya jadi, makanya nanti Bapak Ibu pilihlah DTPS gitu ya. ini strateginya begitu, pilihlah DTPS yang produktif dan memang memberikan kontribusi besar untuk uh, apa, terhadap nilai yang kita butuhkan jadi gini Bapak Ibu uh, karena dalam penilaian, itu kan ada proporsi beberapa ya, jadi utamakan e, dokter itu kita berikan prioritas dulu untuk masuk ke dalam PTPS satu dosen bisa, bisa dipakai di beberapa produk gak bisa karena selama ilmunya, kompetensinya sesuai dengan kalian prode itu kemudian terutama yang punya jabatan fungsional Guru besar lektor kepala, minimal lektor, kalau untuk S1 atau diploma ya Kalau di apa, kalau di pasca, semakin tinggi guru besar lektor kepala gitu ya Kalau yang di S3, itu diutamakan yang guru besar loh, ibu gitu. Makanya kalau strict banget, itu amin bahu itu Daripada kalau ban masih ringan Lamemba, kalau mau unggul, program S3 itu guru besarnya harus 60%. Bayangkan, 60% guru besar yang ilmunya, kompetensinya itu memang kompetensi keilmuan yang diakreditasi. Jadi, kalau satu saja kurang, tidak akan pernah dapat unggul. Lamemba ya kalau yang kita dapatkan itu hanya sesuai ada satu saja sesuai dengan apa itu Bapak Ibu? Uh, ah. sesuai dengan SNDT sementara yang lainnya itu melampaui hanya satu poin sesuai dengan SNDT maka tidak akan pernah dapat umum Coba itu Bapak Ibu karena kalau saya lihat dari semua bank ternyata yang strike butuh minta effort yang besar, tinggi, itu adalah LAMEMBA maka e, kami dari penjaminan mutu itu nanti akan saya jadikan di tahun ini kami jadikan sebagai standarisasi audit kami untuk Bapak dan Ibu di fakultas karena kalau di lembaga itu Bapak Ibu di semua kriteria harus ditunjukkan internasionalnya ini. mahasiswa, ada nggak? pertama mungkin program internasionalnya. yang kedua ada nggak mahasiswanya? ya kalau tidak ada tapi kita sudah punya apa e, kelas kelas kelas apa mungkin masih bilingual gitu ya masih kemudian mungkin ada mahasiswa internasional tapi sifatnya tidak permanen gitu ya jadi mahasiswanya hanya untuk datang untuk kegiatan-kegiatan tertentu -kegiatan sokos atau apa itu masih menjadi pertimbangan Bapak ibu. Sehingga nanti monggo termasuk program pengembangan ke depan itu adalah proses internasionalisasinya aja bapak ibu. Kalau oh, saya yakin kalau di sini kan ada H.I. ya eh, insya Allah program-program untuk -program internasionalnya akan tapi nanti supaya dipersiapkan semua bapak ibu. Karena kan UNEDs kalau kita melihat visi UNES 2028 itu adalah masuk di VGU ya. Nah itu yang harus kita support dari Fakultas dan Polri. Jadi kalau ini gak ada masalah sih Bapak-Ibu Untuk isian ini Tinggal nanti kita bantuan Bapak-Ibu dosen Untuk mengisi Sehingga nanti uh, Merti tinggal menarik Itu aja ya, Jadi mau apa? Kalau untuk CVC Atau untuk DPS itu Kita menggunakan sumber daya jaya Berita persasal Jadi boleh Pak? Jadi kalau misalnya, asalkan yang memang dia kompetensi inti di Prodi ya Pak ya jadi kalau misalnya uh, ekonomi itu ada, misalnya uh, ekonomi digital, kita larinya ke ekonomi digital, maka uh, saya butuh orang yang ahli di bidang digital gitu ya Pak ya maka saya ambillah dosen yang dari uh, FASIKOM nah, FASIKOM saya masukkan sebagai karena itu sebagai kompetensi inti dari profil lulusan Prodi nah itu boleh Pak Selama dalam satu universitas ya Pak ya? ya? Kalau di luar universitas, judulnya sudah lain hmm. lagi Menjadi perusahaan <kye> tidak di uh, DTP, tidak lagi DTP Ya? Yeah. Oke? Okay. <kuh> Bukankah mohon, karena berkaitan dengan DTGS dan DT Ini ada DT, ada DTBN, DST itu yang hubungis uh, itu ya? Jadi gini Pak, DT itu sebenarnya kan semua dosen dia yang mengajar di prodi itu ya Pak ya kan ada mata kuliah yang ada mata kuliah macam-macam kan Pak sementara DTPS itu sebenarnya berkaitan dengan keimpian jadi dia yang membentuk uh, kompetensi profil lulusan sehingga kalau misalnya di situ ada kan mata kuliahnya banyak Pak, misalnya ada mata kuliah luarkan negaraan yang aja kan dosen ini itu dia masuk DT pak sehingga kalau di sini dicentang nanti di Excel itu kan ada pilihannya pakai centangan di bapak ibu ya jangan dicentang pakai ini ada pilihan jadi ada pilihan itu nanti bapak ibu kalau dia bukan DTPS enggak usah dicentang untuk poin yang ada di rumah ini kesesuaian dengan kompetensi ITPS kau menang di kolam 6 Terus ada mata kuliah pengantar apa gitu misalnya ya Pak ya, dia kan tidak tidak memberikan tidak sebagai mata kuliah inti, Maka dia bukan harusnya ditekan. Kan setiap fakult setiap prodi itu kan ada ada profilnya ya Pak itu, ya. profilnya untuk bisa apa untuk menjadi ABC atau satu dua tiga, untuk menjadi satu dua tiga kompetensi apa yang harus dia miliki oh dia harus punya kompetensi ini A, B, C, D misalnya begitu ya uh, kompetensi yang dimiliki itu itu kalau kita turunkan dia ada di mata kuliah apa saja nah yang dikatakan itu <tuh> ya, dia itu apa? jadi tidak uh, meskipun BUMBIS itu 5 DTPS nya bisa saja 20 bisa 25 nanti nanti tapi nanti Mungkin sambil dicek, tapi sekarang masih sekarang aman semua sih saya lihat, bapak ibu. Kami selalu memantau data pedidikti ya, jangan sampai merah nih bapak ibu. Jadi kemarin pada saat kita pengajuan isk itu mengamati bapak ibu mengurusin data pedidikti itu. Makanya begini bapak ibu, yang tidak lolos pantau itu bisa jadi karena data yang dibaca oleh sistem pedidikti dengan data kita itu enggak sinkron gitu. Itu yang terjadi makanya di situ saya sering kalau sudah keluar begitu, saya cari Mas Romsi itu Saya bilang, Mas ini coba datanya dibaca, data tahun berapa? Kemarin kita dipantau 2021, ternyata data yang dibaca oleh mesin, 2020 Bapak Ibu Baya itu juga, kami juga ada gitu ya Gimana ini, apa? E, data pendedik itu Enggak sinkron pada saat seharusnya kan kalau dimantau 2022 Data kita kan sebenarnya harusnya sampai dengan September 20... eh Agustus 2022 Mereka akan melakukan pemantauan itu bulan September Tapi ternyata tidak pak Hasil kita kemarin 2022, data yang dibaca itu data yang tahun 2020 Ohnya itu kan, saya bilang coba mas bantu dicek data ini data tahun berapa? Kita cuma kecek satu itu pak, tahun 2020, 2021. Oh ini yang paling cocok mirip, itu pun gak sama betul. Tapi ada beberapa yang sama dan perbedaannya agak jauh ya kita asumsikan itu data itu. Jadi data itu data tahun 2020. lah kan kita bingung gimana ini. Sementara BPJS Bant gak mau tahu kan, BPJS tahunnya data yang ada di BDRDIT. Pendidikti untuk segera kita minta mensinkronkan dengan data kita, oh itu tidak gampang pak. Kemarin tuh kita waktu ISK kan? data yang ada di pendidikti itu banyak merah semua, banyak rame-rame, banyak yang merah, banyak esoknya sudah tutup masih ada di situ. Uh, dan itu semua prodi yang di sana itu dijadikan pembagi pak. Sehingga mulai kita menjadi rendah kan, kalau jadi pembagi. Lah itulah bapak ibu. Jadi, uh, menurut saya pun, UNEX itu akan habis di tahun 2025, masa akreditasinya. Kalau, kalau IPT, maksudnya di BanPTG. Gitu. Sehingga di tahun 2024 besok, bulan Juni itu, Bank PT akan melakukan pemantauan terhadap kinerja universitas. Salah satunya itu adalah melihat nilai rata-rata akreditasi OBDI. Kemarin waktu saya mengajukan di SK itu, Bapak Ibu, kita ada minim, tapi memang saya itu, uh, uh, saya bilang ke Pak Waret itu, saya bilang pokoknya kita harus di ISK, Pak. Sementara itu saya hitung, saya juga kes ada kesalahan, Bapak Ibu. Saya menghitung itu, prodinya saya hitung 105. Yang tiga, karena belum menerima mahasiswa baru. yang ya, Prodi-prodi baru. Ternyata enggak, enggak begitu. Ban tetap menghitung semua Sehingga nilai kita itu memuepet banget 3, sangat minimal itu 3,25 untuk rata-rata uh, nilai akreditasi Kita 3,27 Makanya kemarin uh, teman-teman saya minta ya, lihat temen ada dari Ban PT Kami mengundang dari Dewan Eksekutif Saya bilang, dibilang bu Koko menungkong masih jauh 10 tahun segera teman-teman yang dapat nilai masih pasi lama segera dikonversi karena apa setiap perubahan konversi itu punya bobot 0,5 Bapak Ibu 0,5 jadi dari A ke unggul itu selesai 0,5 saya target ada 20 prodi 1 tahun ini, dalam bulan ini sampai Maret Maret April lah itu 20 prodi minimal harus kami ajukan untuk kompensasi untuk menjaga kita merat sekali termasuk kami juga harus memantau posisi Bapak Ibu monggo nanti dievaluasi bersama-sama jadi di fakultas dan di prodi terutama berkaitan dengan lulusan tepat waktu dan lulusan keberhasilan studi itu diakreditasi internasional pun juga kita yang banyak sorotan itu salah satunya itu uh, keberhasilan studi dan lulusan tepat waktu terutama urusan tepat waktu ya, kalau keberhasilan studi, beberapa aproti masih relatif aman kalau di Ban PT, uh, poin 9 dan 10 itu salah satu terpenuhi itu sudah dilawaskan sama ya. ibu jadi sebenarnya seperti agro bisnis itu, eh, agrotek itu sudah lulusan keberhasilan studinya sudah mempenuhi Tujuh Cuma masalahnya yang menjadi sulit itu kita nggak tahu mereka membaca datanya itu aja. Yang diambil mereka itu yang terbaca oleh sistemnya media itu aja yang kita agak kesulitan. Kalau diambil data setelah tahun kemarin pemantauan setelah pemantauan itu, kita bisa mempunyai. Nah itu bapak ibu. Oke, okay, berikutnya jadi bahwa uh, peninjauan mulai dilakukan 4 tahun sekali itu jadi nggak usah pakai bahasanya SNPT gitu ya. jadi uh, kemudian yang terpenting adalah pelibatan stakeholders stakeholders internal maupun eksternal ya eksternal itu bapak ibu berkaitan dengan uh, siapa saja yang dilibatkan di situ ada alumni ada pengguna ada mitra ada asosiasi, ada industri, ya kalau kita menggunakan industri, ada pakar bidang keilmuan. Jadi eh, apa itu bapak ibu? Nanti di situ harus kita jelaskan dari hasil apa eh, peninjauan kurikulum itu apa saja masukan dari stakeholders, kemudian perubahan-perubahan apa yang kita lakukan di dalam kurikulum yang sudah kita berbagi saat ini kita kan sudah OBE Bapak Ibu kalau sudah OBE Bapak Ibu nanti jelaskan di disitu e, bahwa kurikulum sudah OBE ada proses benchmark itu harus penting Bapak Ibu ya karena begini nilainya 1,2,3,4,5 terakhir benchmark kalau kita gak, gak menyebutkan benchmark 1,2,3,4 terpenuh nilai kita cuma 3 tapi kalau 1,2,3,4 terpenuh nilai kita 4 kita lihat ya. nah, benchmark benchmark nanti Bapak Ibu bisa mengambil dari benchmark kalau yang pasti prodi memang gak ada benchmark sendiri ya tapi paling tidak pada saat kita merubah kurikulum itu OBE atau tidak kita sudah melakukan beberapa kali benchmark dari universitas dan itu dulu melibatkan prodi Bapak Ibu dulu kita apa ada namanya edusquad itu ya itu uh, memberikan pelatihan kepada kita bagaimana menyusun kurikulum OBE nah itu boleh Bapak Ibu mengambil dokumen yang ada di Kohiperversitas. Eh, kalau di grup itu sudah ada ya, bukanca yang nanti bukanca mungkin bisa membantu. Silakan dibaca. Tapi bapak Ibu mesti dijaga jangan sampai terpengaruh oleh laki-lakian. Ya. Jadi nggak boleh diparokas. Oke. Ini saya kira masih berjalan. Kemudian berikutnya. Perumusan capaian berdasarkan profil lulusan, penjabaran capaian pembelajaran dan pengetahuan capaian Ini saya kira poin ABC ini di dokumen kurikulumnya Bapak Ibu ada semua Jadi kalau untuk kurikulum insya Allah Bapak Ibu kalau sudah punya dokumen kurikulum itu Tinggal memindah, sebenarnya tinggal memindah saja Tapi harus nanti dipercayai dengan Jadi kalau misalnya ada benchmark, ada misalnya ada kegiatan workshop berarti harus ada nolkulensi di Bapak Ibu Itu nanti dijadikan sebagai Dokumen pendukung kita Jadi nanti ISK itu Tidak ada uh, Visitasi aja Jadi kita cuma ngirim Dota dokumen Maka supaya data dokumen kita itu Semua bisa Diterima oleh penilai Atau oleh asesor Harus disertai dengan bukti Sehingga setiap kali kita Menyatakan uh, Proses uh, Apa yang menunjukkan bahwa itu butuh Bukannya dukungan, dokumen, maka Bapak Ibu harus berikan linknya. Nanti, tapi kalau masang link, jangan eh, misalnya Bapak Ibu sudah punya link, misalnya begini. Eh, link itu adalah link gitu ya. Bicara kurikulum, Di situ macam-macam. Bapak Ibu cuma dikasih link depannya aja. Jadi, kalau kita bicara peta, buka aja dulu peta kurikulumnya. Setelah dibuka, Lengkap dengan dokumen Bapak Ibu, tapi dijelaskan dulu dia ya, Bapak Ibu ya. Jangan nanti asesornya disuruh memikirkan sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada benchmark, jadi Bapak Ibu jangan misalnya e, prodil, nulis, dan melakukan benchmark dengan beberapa perguruan tinggi di dalam negeri. dengan di luar negeri Bapak Ibu langsung... langsung dikasih link gitu aja. Jangan harus dijelaskan hasil benchmarknya apa. Jadi, hasil benchmarknya apa yang kita tidak lanjuti? Apa jadi asesor sudah membaca di situ? Sedangkan dokumen pendukung itu hanya untuk menguatkan bahwa proses itu memang betul-betul terjadi. Berikutnya, ini adalah sistem penjaminan mutu nah ini monggo, bapak ibu sistem penjaminan mutu itu ini berkaitan dengan mulai dari kebijakan, itu ya mulai dari kita kebijakan sampai kemudian dokumen, nah, dokumen ini bapak ibu ada dasar minimal yang kita miliki mulai dari kebijakan, manual dan formulir, ya. kami juga di awal tahun ini kami di penjaminan mutu kami selalu melakukan peninjauan terhadap standarisasi yang sudah ditetapkan. Jadi, um, mohon maaf, jadi kemarin pada saat um, saya di Kepala satu Jaminan Mutu itu sudah ada dokumen ini Bapak Ibu Ada dokumen SPMI, standar SPMI juga ya. Kemudian pada saat kita melakukan audit kita kan sudah masuk semua banyak langkah, Bapak-Ibu Ternyata standar kita belum semuanya bisa mengakomodir seluruh kebutuhan langkah Untuk proses auditnya, sehingga Bapak-Ibu putih audit itu e, kami buat Seharusnya kami mengacu sepenuhnya kepada standar standar SPNI Tapi kami tidak mengacu sepenuhnya Jadi kita gunakan sepenuhnya masih kita tambahkan dengan standar-standar kebutuhan untuk Uh, akreditasi nasional maupun internasional sehingga disitulah kami nanti perlu untuk melakukan uh, peninjauan kembali SDMI yang sudah ada sementara di fakultas itu mau monggo Bapak Ibu SDMI yang kami buat itu adalah SDMI yang general ya di fakultas kalau disitu ada yang lebih spesifik lagi GPF bisa menurunkan sesuai dengan kekhususannya Misalnya standar audit untuk perjalanan wisata Perjalanan wisata itu kan ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk wisata Sekarang kita bicaranya keusaha nasional ya Bahkan harus kebutuhan untuk wisata internasional Nah itu standar minimal apa yang harus dipenuhi Nah itu nanti boleh di-breakdown lagi untuk GPM Silakan untuk mem-breakdown SPMI yang sudah diterapkan di tingkat Universitas Disesuaikan? Boleh Bapak Ibu? Oh kami belum ini, kami masih menggunakan umum Ya itu masih, masih sangat umum kalau di, di Karena pasti standar kita adalah sangat untuk Universitas yeah. Kemudian pelaksanaan siklus SPNI PPIPP-nya Ini selalu Bapak Ibu nanti dalam menjelaskan proses itu selalu mulai dari penetapan pelaksanaan sampai dengan uh, yang terakhir itu dalam peningkatan yeah. Jadi apa e, kita punya perencanaan, perencanaan itu adalah sebagai dasar kita perencanaan ada di restra, ya di restra fakultas. Nanti perlu kita lihat bahwa apakah betul perencanaan apa pelaksanaan yang kita lakukan itu adalah implementasi dari rencana yang sudah kita buat. Makanya nanti harus ada audit kinerja fakultas dan kinerja yang ditinjau dari aspek e, ketercapaian dari restra yang sudah dibuat. Kemudian pasti e, ada yang bisa dicapai, ada yang belum bisa dicapai. Kalau belum bisa dicapai harus dicari apa yang menjadi masalah, ya. Kalau sudah bisa dicapai apa yang menjadi faktor pendukungnya? sehingga disitulah kita melakukan proses improvement untuk berikutnya, kan gitu kan nah ini nanti itu yang harus banyak diceritakan tentang uh, apa proses mutu yang dijalankan di fakultas kemudian laporan audit monggo bapak ibu nanti di setiap prodi itu sudah ada di sejak nanti tetap bapak ibu download Nah, nanti diambil karena jangan diberi link si jamu saja si jamu itu mungkin kita perlu screenshot di proses kita tapi asesornya kan nggak bisa masuk si jamu gitu ya sehingga nanti hasil hasil evaluasi hasil monetnya itu bapak ibu download nanti masukkan di Google <tuh>. Drive. <tuh>. Kemudian ini saya kira ini keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu nah itu kita ada beberapa benchmark itu <tuh>. termasuk kami besma dengan uh, beberapa tempat-tempat yang lainnya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu standar dan indikator kinerja. Kemarin Bapak Ibu kita. Jadi, uh, secara kuantiti SNI kita menyebutkan 24 standar 24 standar. Secara kualitas kita bisa menetapkan standar pelaporan terhadap standar SNI secara kuantitas, kita bisa menambahkan standar tambahan uh, kita sudah ada kan ya Bapak Anca ya SPMI tambahan itu kalau di uh, itu uh, ada 32 SPMI tambahan nanti Bapak Ibu. bukan memilih mana yang uh, cocok sudah selesaikan di fakultas jadi dari 9 kritik Ya Itu yang diatur oleh Itu sebenarnya kan hanya 3 Dari 9 kritik ya, ya. Satu, pendidikan Dua, penelitian Tiga, Yang lain Itu nggak diatur oleh SMPT Di SPF kita Sudah ada kita Contohnya yang pertama Visi-misi Ya? Yeah. Visi misi itu nggak diatur di dalam asesment Kami mengaturnya di SPNI tambahan dan kami sudah mengauditkan ke tempat bapak ibu. Visi misi apakah melibatkan stakeholder, apa disosialisasikan, di apa jadi sehingga bapak ibu nanti bapak ibu cek di SPM tambahan yang sudah ada di P3M untuk standar visi misi itu bapak ibu bisa ambil sebagai standar tambahan. Jadi sudah punya satu tambahan. jadi Tata kelola, tata pamong tidak diatur. Bapak ibu sudah punya tambah lagi gitu, dua. Ya. Padahal itu kita kemarin audit, kita audit kan, gitu ya. Jadi implementasinya sudah ada kerjasama, ya kerjasama itu juga tidak diatur. Bapak ibu bisa masukkan ke dalam SPF tambahan. Ini investor ini yang biasanya agak agak lumayan ribet ya Agak lumayan ribet karena uh, sering tidak